halo warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Alia Nah teman-teman kita sudah lama tidak berjumpa ya Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah ta'ala Di video ini saya mau berbagi penghitung tentang tips agar tidak menyesal setelah melahirkan Tips yang pertama adalah kita mempunyai wawasan tentang perasian Nah, jadi teman-teman yang sudah hamil atau bumil-bumil yang sedang menunggu bayinya, ini sangat penting sekali mempunyai Ini sangat penting sekali mempunyai wawasan tentang perasian Jadi bagaimana cara mengasih yang benar, terus kenapa apa? Asinya warna kuning pekat, kenapa lambat keluar, bagaimana solusinya dan sebagainya nah itu sangat penting sekali mempunyai wawasan tentang perasian agar nanti juga kita nggak bingung ketika mempunyai bayi terus kita tidak mudah terpengaruh sama perkataan orang-orang eh, misalnya eh, aslinya belum keluar langsung kita disuruh sama orang-orang terdekat kita untuk memberikan asing padahal tidak seperti itu teman-teman eh, jadi eh, sesungguhnya bayi yang baru lahir atau newborn itu ketika lahir eh, itu masih mempunyai makanan cadangan jadi tidak perlu khawatir eh, karena belum apa asinya belum keluar karena bagaimanapun juga eh, itu bagaimanapun juga dia masih mempunyai makanan cadangan dari dalam perut seperti itu teman-teman dan ini juga eh, info dari dokter ya. E, mak, me, mengenai makanan cadangan tersebut. Terus jangan panik dulu. Hahaha. Tidak tidak. Jangan panik dulu. Eh uh, eh. Oh, Anu <kisses> ada. <inhas> <Tad medication petites> tolong. Atuh ini modal. Itu mana mana? Ini, ini, ini, ambil ini, ainannya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi ya? Ini saya, nu, saya catat biar nggak lupa. Hmm. Jadi itu tadi, jangan langsung panik dulu ya teman-teman, kalau e, asik kita belum keluar. Jalan. <tuk> itu ada itu. Lepas ya, pas mana, dol? Rempong ya, <laughs> mau buat video tapi di, dikacaukan sama Pak Dol sih. Nah, mana mana mana ini nih. Nah itu e, terus untuk memperlancar asik juga teman-teman juga e, apa namanya makan makanan yang bergizi yang sehat asi booster, asi booster, ya, ya apa ngomongnya itu untuk memperlancar, itu untuk memperlancar asi. Terus bagaimanapun juga anak itu merupakan makhluk kecil yang dititipkan oleh Allah Subhanahu ta'ala dan pastinya makanan sama rezekinya itu dititipkan juga sama Allah Subhanahu seperti itu teman-teman. Jadi kita itu kembali lagi jangan panik, jangan khawatir dulu ya teman-teman. Nah itu pentingnya mempunyai wawasan tentang perasian, agar kita juga tidak terkena bahayanya baby blues. Itu bisa teman-teman cari bahayanya tentang baby blues ya setelah melahirkan. Saya juga pernah, apa namanya, awal awal melahirkan itu kayaknya kena baby blues deh, sangat cemas sekali. Terus ini nih, saya rekomendasikan akun Instagram yang insyaallah, apa namanya, banyak informasi-informasi tentang perasian, tentang anak, tentang MP, MPAC, dan sebagainya. Nah, ini ada ting dari konselor ASI. Et, oleh velove. Nah, terus yang kedua, Metahanindita itu dokter spesialis anak dan penasalotasi. Terus, at ID underscore ayah ayah asi. Padahal, oh my god, Nah, itu tiga akun Instagram ini saya rekomendasikan. Terus lebihnya ikuti aja uh, ap, Apa, apa, akun, tiga akun ini yang Maksudnya, followersnya yang diikuti oleh tiga akun ini ikuti aja Pasti itu bermanfaat Aduh. Dan ingat teman-teman makanan terbaik adalah ASI Tips yang kedua adalah E, stimulasi puting ya, e, stimulasi puting ini selain memperlancar persalinan juga memperlancar ASI ya teman-teman Karena dulu itu e, iya sih saya sudah ceritain di video sebelumnya Memang memperlancar persalinan juga memperlancar ASI Jadi penting banget stimulasi puting ya teman-teman e, Terus itu sering-sering aja stimulasi putingnya Sebelum lahiran, tips yang ketiga adalah punya pengetahuan gimana cara menggendong bayi, terus gimana cara memandikan bayi, dan merawat bayi. Nah, sesuai pengalaman saya dulu, itu kan saya kan baru pertama mempunyai bayi, ya teman-teman. Nah, itu eh, jadi sama mertua itu digendong, mau bayinya. Tapi kalau misalnya anaknya nangis, kok kok oh, sama saya tuh tambah nangis gitu saya bingung. Nah ini penting banget uh, belajar cara menggendong bayi yang nyaman. Tuh, terus memandikan bayi dan merawat bayi itu uh, ndak, ndak banyak sih saya ceritain di sini. Uh, saya juga belajar dari akunnya uh, Kriwil dan subscribe juga channelnya. Di situ saya banyak banget mengetahui cara menggendong bayi yang benar cara cara menggendong bayi yang benar, terus cara mendidik, mendidik, cara memandikan, terus cara merawat bayi dengan benar. itu dia, itu bisa teman-teman cari aja juga di situ. terus tips yang keempat adalah pengetahuan tentang baby blues. anakku ya allah tentang baby blues, karena perubahan suasana hati setelah melahirkan itu sangat lumrah sangat lumrah sekali ya teman-teman. Karena saya juga mengalami hal tersebut. Saya mudah marah, saya mudah lelah. Tapi pas saya lelah itu saya tuh tidak mau tidur gitu loh, susah tidur. Bukan tidak mau tidur, susah tidur. Karena kepikiran bagaimana bayi saya gitu. Nah di sini sangat penting peran seorang ayah untuk membantu istrinya ya agar istrinya itu tidak uh, baby bluesnya itu tidak parah. Ya. Penting ya. Ya, ya itu saja teman-teman Itu saja yang bisa saya bagikan Agar tidak menyesal setelah melahirkan ya, Gitu teman-teman Dan saya Saya mohon, saya harapkan juga Kepada seorang ayah Seorang suami Bisa membantu, ibu, bisa membantu istrinya Mengurus anak ya Agar sama-sama sama-sama bisa membantu gitu loh Karena nanti kalau misalnya istrinya Ibunya, anak-anak kalian lagi stres Atau terkena baby blues Nanti sangat berbahaya sekali Itu anak saya lagi rewel ya teman Oke sekian video dari saya Semoga bermanfaat Silah Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Ke semua sosial media kalian Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh